Welcome teman-temanku ketemu lagi dengan aku di Gebiar 123 Pastinya di video terbaru hari ini ya yang aku upload Untuk kalian yang berisikan pola gacor dan trik nyepin di game favorit kita semua guys di gamenya si kakejews hari ini dengan modal 85.000 pastinya polanya pola yang rekomendasi untuk mencari gratisan ya dari modal 85.000 aku tidak akan buy spin guys pastinya aku akan mencari gratisan oke kita langsung ya aku tanpa berlama-lama ya karena Udah gak sabar banget ya untuk nyepin lagi di Sika Kejewo setiap harinya Ini langsung aku berangkat ke pola-pola pertama itu di satu checklist ya Teman-teman kita coba putar dulu nih Pola pertama ini di bed 2400 ya Oke kita coba ya pola pertama itu di satu checklist 10 putaran otomatis ya Oke kita coba di satu checklist sepin cepat nih pola pertamanya Oke, okay, pola kedua aku coba nonaktifkan dulu ya, dan aku naik ke bed 10 eh 10 Kak. Duh, sorry guys, aku naik ke bed 4800 dari bed 2400, dan pola kedua ini di satu checklist ya, masih di satu checklist, dan 6 putaran otomatis ya, pola keduanya. Oke, okay, kita putar-putar dulu guys, ini checklistnya masih belum pindah ya, teman-teman ya, dari pola pertama dan pola kedua. Nah di pola kedua ini baru aku pindah ke checklist spin turbo guys Ih mudah banget kan polanya Nah kita kasih pola manual beberapa kali ya Oke wih jam pasir pecah dong Aduh enak banget ya pecah di luarnya lumayan banget nih Wih cawan pun ikut pecah dong guys Oke ungu uh juga ya wih enak banget Wih dapet langsung dong pecah berturut-turut Gratisan pertama langsung aku dapetin ya Ini padahal baru beberapa kali ya di manual guys Gratisan pertama langsung nyantol. Oke kita gas ya kita nikmati gratisan pertamanya Mudah-mudahan ada kali-kalian yang barbar -bar banget Berharapnya aku dikasih petir-petir juga hari ini guys, ya sama si kakek nih Udah jarang banget ya kakek Zeus ngasih kali-kalian merah guys Oke, ada kali 2 dan kali 5 Nah, buat besti, kalau kalian biar lebih mengerti ya Dengan pola aku dan terjepin aku hari ini Kalian wajib banget untuk nonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga sambil di like and share guys Di video terbaru aku wajib banget nih Biar lebih rekomendasi lagi ya Untuk teman-teman kita yang menunggu pola-pola gacor dan arena bermain gacornya Koy, di share sebanyak mungkin guys Oke ada kali dua kali kalian baru naik ke 16 ya ini menurut aku masih minim guys kali kalian ya oke, wih jangan pasirnya dong, kurang satu. oke, 151 ribu kalau gratisan pertama menurut kalian kurang rekomendasi ya untuk melanjutkan nyepin, kita bisa kembali lagi ke pola-pola pertama ya teman-teman Oke kita coba panasin lagi kakek Zeus dan kita kembali lagi ke pola pertama ya di satu checklist Spin cepat di 10 putaran otomatis guys oke Kita mencari lagi gratisan yang rekomendasi banget ya isi cuannya yang positif banget Nambahin modal kita yang kurang dari 100 ribu Modal yang tidak dipakai untuk buy spin ya Kita gas mencari gratisan yang banjir banget nih cuannya untuk positif WD Oke pola kedua ini pastinya taruhan gandanya posisinya dinonaktifkan ya Pola otomatis yang kedua ini 6 putaran otomatis masih di satu checklist spin cepat guys Oke kita ulang lagi pola-polanya ini pecah di luarnya, udah wow, udah menggoda banget ya. Gageji sudah nggak sabar lagi, guys. Aku untuk mencari dan dapetin lagi pre nya Nah, hijau kuning kayaknya nih. Oke, cawan dong, guys. Wah, cawan di luar gampang banget, mudah banget untuk connect ya. Ini pecah di luarnya pun nyampe tiga kali ataupun empat kali yang terus menerus, guys. Wih! oke okay, pola kedua udah selesai dan pola ketiga aku coba memakai dua checklist ya aku coba naik ke bed 10k dan aku memakai dua checklist spin turbo dan checklist lewati layar aku manual lagi beberapa kali guys oke okay. Wow dapet lagi ya teman-teman ya Naik bed satu tahap satu tahap gratisannya mudah banget aku dapetin guys Oke ini gratisan yang kedua di bed 10K Oke aku berharap ini rekomendasi banget nih si cuannya Biar pola-polanya aman banget ya untuk kalian langsung gak skuy, Bermain di biar dua 123 di gamenya si kaki Zeus guys Oke ada kali dua ya Pertama oke okay, ada kali tiga juga Pastinya kali dua tuh mudah banget untuk connect ya temen-temen Nah ungu biru dong boleh banget nih Wih birunya sayang banget Wow akhirnya si jam pasir Pecah juga guys ada kali dua Oke okay, dikasih turun lagi kali tiga Wah merahnya sama hijaunya kurang ya oke dikali 13 aku dapat Mega puluh 390000 oke lumayan rekomendasi banget ya gratisan yang kedua jauh banget jumlah cuannya dengan gratisan yang pertama berarti ini aman banget guys untuk kalian mencari tambahan cuan kalian untuk mencari gratisannya Uh, positif untuk WD guys. Ini aman banget nih polanya. Gasku ya, jangan sampai kalian ketinggalan guys. Pola-pola yang terbaru dari aku di video terbaru yang setiap harinya aku selalu upload untuk kalian. Nah, merah juga dong. Aduh, wih cakep banget jam pasirnya lumayan banget tuh. Wih, enak banget nih pecahnya nyampe 50.000 lebih. Oke, nyampe 60.000 lebih ya akhirnya ada kali tiga guys, oke okay, wow meledak langsung sensasional 1 JT 48000 puluh di kali kalian enam wah enak banget gratisan kedua kita dapat banyak banget cuannya. Dan positif banget untuk WD hari ini dari modal 85.000, aku tidak buy spin aku hanya mengandalkan gratisannya Untuk positif WD dan menambahkan cuan dari puluhan ribu menjadi cuan juta-juta guys, barang gebiar 123 arena bermain. Yang selalu rekomendasi JP dan WD Jangan sampai kalian ketinggalan ya Momen-momen spesial di arena bermain aku guys Link bermain sudah tersedia di deskripsi 1.500 Wow enak banget ya Oke teman-teman next time ketemu lagi dengan aku See you bye-bye